masyarakat cilacap bisa memahami dan mematuhi apa yang menjadi instruksi dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol 5m dan tinggal di rumah sementara ini terima kasih pandemi belum berakhir mari kita peduli tingkatkan kesadaran ppkm darurat diterapkan cegah penyebaran virus corona Perhatikan dan patuhi aturan Demi kebaikan kita semua Berketat protokol kesehatan Batasi aktivitas, batasi mobilitas Pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat Menekan laju penyebaran Corona. PPKM darurat putus mata rantai virus corona, virus corona. PPKM darurat pulihkan ekonomi nasional aturan demi kebaikan kita semua berketat protokol kesehatan batasi aktivitas batasi mobilitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan laju penyebaran virus corona mari peduli taati Pick up